Kesembusi kesembusi kesembusi kesembusi. Ayo. Oh. Lesti kesmei, Abang kesmei, Putra semata wayang papa. dan bilar balar. Oh, balar. Biasanya seorang putra itu demen seneng saat bersama bundanya. Malahan abang L ini terpapah-papah sama Rizky Gilar. Dan bentar lagi vlog tentang mereka, ya ini abang L terpapah-papah akan segera tayang. Gimana menarik nggak? <SILENGAR> coba aja ini nih, lak ke pegang iya, iya apa? torpedo torpedo apa? <laughs> nanti aja ya ayah nanti ya apa ya eh, ya Lentak, pak. Ini pintar Pintar masaya Hektar Ya Oke okay. Yang namanya? Emang namanya begitu? Oh pada di Instagram Oh di Instagram viral Mas bro Gawok Gawok Insya Allah ya Allah ya Robi ya Tuhan <tik> Bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa kasih komentar